Bikin stres Nganggur terlalu lama Bisa bis Juga bisa stres Kekasih Main gila Bisa Bisa stres Kenakalan remaja Juga bisa stres nggak dapat Jatah Malam Jum. Bisa bikin stres Kurang Uang belanja Juga bisa stres Nggak pernah dapat togel bisa bikin stres Miskin terlalu lama bisa bikin stres Sering gagal bercinta bisa bikin stres Tidak menerima segala galanya Bisa bikin stres Tidak bisa mencukupi segala galanya bisa bikin stres, tidak pernah dicutus. Bisa bikin stres, tidak menerima uang dari suami yang lagi berkecak. Bisa bikin stres. Orang lainnya jalan-jalan juga enak, Dul. Banyak duitnya. Lah, coba kita jajan ayam masih minta. Udah, Dul, jangan dipikirin besok ikut gue nonton wih asik nih nonton bioskop jak nonton mobil tanah merah lewat Eh, say sudah ketendang Bismillahirrahmanirrahim 5 benda T Table Titit